Jumpa lagi dengan rekan yang Kali ini kita akan mempelajari tentang Gelombang Stasioner oh. Minggu sebelumnya Saudara-saudara Melihat Adanya demonstrasi Tentang Gelombang pada kawat Yang mana gelombang itu membentuk e, lekukan sebagai bukit dan lembah Nah kali ini kita mencoba mempelajari, mengamati, menyimak e, Gelombang yang terbentuk jika ujung-ujung dawai itu diikat atau diberi beban Uh, misalnya, ini contohnya yang paling enak. Itu contohnya adalah melihat aparatus percobaan. Nah, ini salah satu contoh aparatus percobaan. Ada beban-beban diletakkan. di ujung beban M kemudian dawa ini diukur panjang talinya L kemudian dawa ini salah satunya digetarkan dengan alat yang namanya osilator osilator itu adalah alat untuk uh, tidak menghantarkan listrik ini osilator Nah, osilator ini mempunyai frekuensi tertentu. Osilator yang menggetarkan tali itu dengan frekuensi tertentu sehingga pada tali ini terbentuk pola. Yang tertutup di sini namanya simpul, yang terbuka di situ yang nilainya maksimum itu namanya perut, lalu simpul lagi kemudian perut lagi simpul lagi, perut lagi, dan ditutup dengan simpul di ujung ini nah jika kalau kita melihat bahwa lambda itu adalah 3 titik simpul atau 2 titik perut jadi simpul ini yang simpangannya nol dan perut ini yang simpangannya mencapai 2 kali amplitude oh. nah pada aparatus percobaan ini Nilai frekuensi itu bisa diubah-ubah untuk melihat berapa banyak simpul dan perut yang bisa terlihat pada percobaan tersebut. <tuh> Kalau perut dan simpul ini bisa terlihat, maka yang dapat ditentukan selanjutnya adalah menentukan letaknya. Menentukan letak dari simpul dan perut. Ya, Kita kembali lagi mengingat pelajaran minggu lalu. Kalau terbentuk gelombang seperti ini, kemudian di bagian ujungnya itu terdapat gelombang pantul. Nah, seperti itu, yes! ini menjadi gelombang pantul. Ini juga terpantul demikian. Yes! Di gelombangnya datang sana. Kemudian dipantulkan seperti itu kemudian coba kita gambarkan oh, garis sumbunya ada kemiringan dikit oke okay nah seperti itu perkiraan saya membuat miring karena gelombangnya juga jadi miring nah ini adalah salib uh, garis setimbangnya yang mana tujuan dari garis setimbang itu tempat kita nanti menentukan perut Nah, sehingga kita mudah membaginya Kalau ini Dibuatkan menjadi segmen Ya, ini buat jadi segmen-segmen Segmen besar Seperempat 4, gelombang 4 simpul ini adalah garis pantulnya dan di sini letak osilator. artinya kita menghitung dari titik depan ini sampai ke arah sana yang mana panjangnya dari ujung itu terhadap bagian ini sejauh L. Jadi, l. ini panjang talinya, dan disini berarti seperempat panjang gelombang. Ini juga seperempat panjang gelombang, seperempat panjang gelombang, seperempat panjang gelombang, seperempat panjang gelombang, seperempat panjang gelombang. Bagaimana kita menentukan letak dari perut, misalnya. Nah, kita membuat urut-urutannya. Nah, di sini urutannya sesuai deret. Itu adalah mulai dari 0. 0, kemudian di sini 1, kemudian 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan di belakangnya 6. Nah, kalau kita melihat deret-deret tersebut, nol letak simpul2 letak simpul 4 letak simpul dan 6 juga letak simpul maka kita bisa berkesimpulan bahwa simpul ini terletak pada kelipatan genap nah berarti letak simpul bisa dihitung dengan 2 n kali seperempat Lambda atau n kali setengah lambda, kemudian letak perut itu sendiri, kita lihat angka satu. 3, 5 Nah, 1, 3, 5 Kalau ini panjang talinya bertambah Terus, mungkin nanti akan berada di deret 7, 9, dan lain-lain Karena dia terbatas sampai 6 Maka kita masukkan di situ 1, 3, 5 Urutannya Urutan terbentuknya Titik perut yang berarti ini adalah kelipatan ganjil yang bisa dihitung. Letak titik perutnya adalah 2n ditambah 1 kali seperempat panjang gelombang. Letak perut dan ini letak simpul 2n kali seperempat lambda dan n kali setengah lambda. Berarti kalau kita melihat data yang ada di sini, jika panjang talinya itu adalah 50 cm, kemudian kita lihat di sini terbentuk ini setengah lambda, ini setengah lambda, ini setengah lambda. Berarti ada tiga per 2 lambda yang terbentuk pada L 50 cm Berarti 3 per 2 lambda Sama dengan 50 cm Lambdanya adalah 100 dibagi 3 cm Atau lambda dari percobaan tali yang ada di atas Senilai 33,3 cm Atau 0,333 meter Berarti dari simpul yang pertama ini menuju simpul yang itu, jaraknya adalah 33,3 cm. Karena panjang talinya 50 cm. Kalau frekuensinya yang digunakan di sini senilai 60 Hz, berarti cepat rambat percobaan tersebut, bisa kita hitung sebagai V sama dengan lambda kali F dengan F sama dengan 100 Hz dan ini berarti 1 meter berarti V nya akan bernilai 1 meter kali 100 Hz 33,3 meter per sekon ya, ini bagian terakhir kemarin Menentukan letak simpul dan letak perut dari gelombang yang berpadu atau gelombang stasioner yang ujungnya itu terikat. Masing-masing panjangnya seperempat panjang gelombang. Nah, bagaimana kalau gelombang stasionernya itu terjadi pada ujung yang terbuka? Seperti apa sih yang percobaan yang ujungnya terbuka. Kita lihat dulu gambarnya sudah saya siapkan. Tapi posisinya ada di mana ya? Oh. Ini besar kan? Ah, ini dia. Demonstrasi. Pada bagian ujung, ini ada sebuah osilator Kemudian ujung yang lain itu dibiarkan terbuka Karena dia tidak membentuk simpul, melainkan terbentuk titik perut Oke, ini salah satu contoh dari gelombang stasioner ujung bebas Di mana? Di sini ada bagian perut Oops, Saya gunakan biru aja Perut Simpul, perut lagi Simpul lagi, perut lagi Dan ditutup pada bagian osalitornya adalah Simpul Nah, sekarang kalau kita tandai Jarak dari simpul Ke perut yang terdekat itu Nilainya adalah Seperempat lambda Ini juga sama, seperempat Lambda Ini juga sama, seperempat Lambda, ini pun Seperempat lambda Ini pun, seperempat Lambda. nah sekarang kalau kita hitung dari nama daerahnya itu adalah ujung pantul maka ini n nya sama dengan 0, nah ini n nya sama dengan 1 ini n nya 2 n nya 3 ini n nya 4 dan yang di ujung ini n nya 5 0, 1, 2, 3, 4, 5 kita gunakan pendekatan untuk gelombang yang ujungnya terikat kemarin oke jadi setiap letak perut N nya itu berada pada angka 0 2 4 nanti kelanjutannya ada 6, ada 8, dan seterusnya jika diperoleh banyak titik perut yang lain nah ini termasuk kelipatan atau deret apa benar itu kelipatan genap? Nah, kalau kelipatannya genap, berarti letak perutnya akan memenuhi 2N kali seperempat panjang gelombang, karena yang terjadi ukurannya setiap seperempat lambda, dia akan mendapatkan deretan kelipatan genap, mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jika panjang gelombangnya banyak. Nah, sebaliknya, letak simpul terletak pada N 1, 3, 5 ya, silahkan ditebak lagi bisa 7, bisa 9, bisa 11, bisa 13, dan seterusnya bergantung dengan banyaknya gelombang yang terjadi pada tali tersebut maka letak simpul pada gelombang stasioner ujung terbuka atau ujung bebas tadi salah satunya dibiarkan bergerak dengan bebas akan membentuk kelipatan ganjil nah jadi gitu urutannya kelipatan ganjil 2 n ditambah 1 kali seperempat panjang gelombang dengan demikian kita bisa membuat satu kesimpulan untuk gelombang stasioner berada pada dua uh, keadaan. <tuh> keadaan yang pertama adalah gelombang ujung terikat. Yang bagian kedua adalah gelombang ujung bebas. Jadi kalau terikat ini salah satu ujungnya itu bisa kita... Tuliskan dia dapat juga dinamakan dalam keadaan tertutup. Wah ini dalam keadaan terbuka. Salah satu ujungnya berarti kalau nanti di sini terbentuk simpul, ya berarti ini akan menggunakan kelipatan genap. Sementara simpul pada bagian gelombang ujung bebas. Menggunakan ya yang ada di atas, yaitu kelipatan ganjil. Nah, bagaimana dengan letak perut pada ujung? Terikat letak perutnya adalah kelipatan ganjil. Sementara perut pada bagian gelombang stasioner, ujung bebas dibandingkan gelombang stasioner. Ujung terikat di sini letak perutnya adalah kelipatan genap. Nah, kalau Anda lihat tanda-tandanya dia bersilangan. Simpul bagi gelombang ujung tertutup adalah letak perut bagi gelombang ujung bebas. Kalau bebas ini kita nyatakan itu A Lalu yang tertutup itu kita nyatakan B, berarti terbuka di tertutup di bagian B akan terbuka di bagian A. Tertutup di bagian A menjadi terbuka di bagian B. Jadi ada perut. E, Simpul itu mempunyai nilai minimal. Jadi kalau simpangannya itu mencapai nol jadi kalau simpangannya ini 0, ini dikatakan sebagai titik simpul. Kalau simpangannya mencapai 2 kali amplitudo, maka dia dinyatakan mencapai titik perut. Nah, itu menentukan letak perut dan simpul. Nah, bagaimana kalau kita menyatakan sebagai fungsi gelombang stasionernya? Jadi, fungsi gelombang stasioner yang ujung terbuka dulu karena sifat mereka ini adalah penjumlahan dua jenis gelombang jadi yang di depan itu adalah A sin omega t min kx ditambah A sin omega t plus kx nah, jadi kalau menggunakan uh, penjumlahan aturan sinus omega t dan kx itu sebagai A dan B Nanti akan terbentuk persamaannya sebagai 2A sin kx cos omega t. Ini untuk ujung yang terbuka. Bagaimana untuk ujung yang tertutup? Atau, oh maaf, ini yang ujung tertutup nih. Ini ujungnya tertutup, bukan terbuka, atau ujungnya ini terikat. Nah, kalau gelombang stasioner yang ujungnya bebas, ujung bebas, atau terbuka ya yp-nya adalah 2 a kos di depannya sin omega t persamaan satu dan ini persamaan kedua nah dari dua persamaan tersebut kita katakan eh, berikan contoh contoh soal Misalnya diketahui omeganya bernilai 10 pi radian per sekon. Kemudian terdapat panjang gelombangnya sebesar 2 meter. Nah, parameter atau fungsi-fungsi gelombang dari gelombang stasioner sama seperti persamaan umum gelombang mekanik. Ini untuk yang dan yang di bawah ini untuk yang terbuka atau bebas nah jadi kita lihat ada K 2P per lambda lagi di dalam omega itu ada 2P per T atau ada 2PF kemudian lambda ini adalah V kali T atau V dibagi Dengan contoh data seperti ini tadi, kemudian ditambahkan, tuliskan, fungsi, gelombang, stasioner, ujung, aduh, ah, terikat. Nah, kalau terikat ini berarti tertutup. Maka bentuknya Kita ingat lagi Fungsi awalnya tadi Y sama dengan 2A sin KX dulu Baru cos omega T nah, Disini harus ditambahkan lagi amplitudonya Katakan amplitudonya adalah 5 cm Yang berarti 0,05 meter Maka kita bisa tuliskan jawabannya menjadi 2 kali 0,05 sin k k nya dapat dari 2 pi per lambda lambdanya 2 meter nah x jangan lupa karena dia berupa fungsi cos omega oh sudah ada 10 pi tambahkan t belakangnya nah ini kita sederhanakan menjadi 0,1 sin px x cos 10 pi t dalam satuan meter dengan data-datanya, omega panjang gelombang dan amplitude. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya itu untuk uh, gelombang yang ujungnya bebas, untuk ujung yang terbuka atau bebas? Nah, kita kembali mengingat persamaannya tadi, kalau dia terbuka. Berarti di depannya ini adalah 2A cos kx sin omega t. Data-datanya masih sama. amplitudonya 0,05 meter. Omeganya 10pi. Radian per persekon. Kemudian lambdanya tadi adalah 2 meter. Jadi kalau kita isi 2 kali 0,05 cos 2Pi per 2X sin 10Pi T. Hasilnya hampir sama, cuma yang berbeda di depan sekarang menjadi cos Pi dan sin 10Pi T. Nah jadi keterangannya, perhatikan letak-letak. Persamaan atau pernyataan trigonometri tersebut Kalau di depannya ini adalah Sin Berarti ini ujung Trikat Atau ujung tertutup Kalau di depannya ini cos Berarti ini adalah gelombang yang ujungnya Salah satunya dibuat Bebas atau terbuka Nah, contoh lagi Misalnya diketahui uh, Tali tadi Tali ini panjangnya 1 meter. Kemudian pada tali tersebut digetarkan dengan frekuensi 50 Hz. Terbentuklah. Terbentuk. 5 hmm. simpul. Dengan gelombangnya. Dengan salah satu gelombang dibuat terikat Oh, berarti ini adalah gelombang ujung tetap 5 simpul Kalau dia 5 simpul, berarti akan mempunyai 4 titik perut Nah, jadi jumlahnya simpul itu selalu lebih banyak daripada jumlah perut Khusus untuk gelombang yang ujungnya terikat Jadi kalau 5, oh berarti ini empat perutnya satu lambda itu terdiri dari Tiga simpul dan dua perut Berarti ini kelebihan Dua simpul kan Lebih dua simpul berarti lebih satu perut Karena jumlah simpul selalu lebih banyak Dari jumlah perutnya Berarti satu lambda Ditambah Setengah lambda Nah ini Lima simpul atau empat perut Itu mempunyai jarak Tiga per dua lambda Baik kita buktikan dulu 5 simpulnya dengan 4 titik perut 5 simpulnya dengan 4 titik perut 5 simpul nah yang terjadi ini titik perut dulu nih. simpulnya ada di ujung disini nah gitu gambarnya guys ini yang disebut 5 simpul dan empat perut. Yang panjangnya dari ujung ke ujung itu adalah 1 meter. Nah, gitu kan. Lalu digetarkan, naik turun secara periodik dengan frekuensi 50 Hz. Boleh pilih salah satu, misalnya osilatornya ada di sebelah kiri. Jadi saya sebut osilatornya, posnya ada di sebelah sini. Dan gelombang pantulnya ada di sebelah kanan. Berarti kalau kita menentukan letak perut pertama, letak perut pertama, ini kelipatan apa? Letak perut, kalau ujungnya tetap kelipatan, nah yalah, antara ganjil dan genap adalah letak ganjil, karena dari ujung ini hitungannya nol. Baru di situ letaknya adalah 1 2 3 4 dan seterusnya. Berarti letak perut pertama akan bernilai kelipatan ganjil. Kali 1/4 per lambda. Perut pertama, gantikan n-nya. Ini 2 tambah 1 adalah 3/4 Lambda. Nah disitu letak perut pertamanya tiga perempatnya di mana berarti oh di sini. Nah itu ini letak perut ke satu. Lalu perut yang di sini apa? Nah ini yang namanya perut ke nol atau letak perut awal. Jadi kalau letak perut awal berarti XP n-nya 0 apapun kali 0-nya 0 berarti sisa seperempat panjang gelombang. Nah, ini menjadi 3/4 panjang gelombang. 1/4 panjang gelombang, 3/4 panjang gelombang. Karena setiap kenaikan di tanda bintang itu naiknya seperempat seperempat Berarti letak perut di sini berapa gelombang? Kalau ini seperempat, ini 3/4, berarti ini adalah 5/4. Gimana, Lagi cara menghitungnya. Ada berapa bintang dari ujung ini? 1 2 3 4 5. Oh, di sini 5/4 lambda. Kalau yang di sini, berarti 7/4 lambda. Dihitung. Bintangnya loncat berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Ah, jadi itu 7, ini 5, ini tiga ini satu. Kan kelipatan ganjil terpenuhilah deret itu. Nah, lambdanya diperoleh dari mana? Nah, L-nya tadi panjangnya 1 meter. Berarti seperempat dari 1 di sini, seperempat dari 1. Oh, berarti ini adalah 25 cm. Ini juga 25. 25, 25. Ya, lebih. Bukan. Salah tuh bukan dua lima ada berapa lambda nah kan satu dua tiga empat lima lima simpul 4 perut nah saya sudah salah di sini berarti bukan 3 per dua lambda tetapi nilainya menjadi dua lambda Karena ini ada tiga simpul, sampai sini tiga simpul, satu lambda, lalu dilanjutkan lagi ke situ, juga menjadi satu lambda. Satu lambda tambah satu lambda adalah dua lambda, berarti l-nya terbentuk, membentuk dua lambda, berarti lambdanya nya adalah setengah meter. Jadi dari sini sampai sini setengah meter, ini dibagi lagi seperempat bagian jadi setengah dibagi seperbagian oh berarti disini seperdelapan seperdelapan, seperdelapan seperdelapan, seperdelapan seperdelapan, seperdelapan seperdelapan seperdelapan ada berapa? seperempat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali seperdelapan 1 meter oke, saya ulangi lagi jadi otomatis lamdanya didapat Nah sekarang eh, Terbentuk Contoh ketiga Terbentuk 6 simpul Dan 7 perut Mungkin Tidak mungkin Kenapa tidak mungkin Karena jumlah simpul Harus Lebih banyak Daripada jumlah perut Oke, okay, ini untuk gelombang Yang ujungnya terikat Namun, kalau 6 simpul dan 7 perut ini Pada soal yang menyatakan Gelombang stasioner Ujung terbuka Maka pernyataan tersebut Benar adanya Karena di dalam gelombang stasioner ujung terbuka Jumlah perutnya itu selalu lebih banyak daripada jumlah simpul Atau jumlah simpulnya akan e, ditambah satu Akan sama dengan jumlah perut Nah, berarti kita menggambar apa di sini? Kita menggambar bagian yang terbuka Nah, begitu Sebanyak berapa kali? Tujuh kali Oke Nah, ini kita hitung yang terbukanya 7 kali Kalau lewat dari 7, batal atau kita hitung enam simpul. Ya, berapa? Angkanya 1 2 3 4 5 6 oh, pas. Enam simpul. 6 simpul sampai di situ, lalu di sini ada satu titik perut, dua titik perut, 3 4 5 6 7. Nah, 7 titik perut. Berarti dua-duanya terbuka semua ini. Ujung-ujungnya terbuka. Maka, kita bebas memilih mau di ujung kiri atau di ujung kanan. Misalnya, letak perut ke 2. Oh, ini N-nya dulu. Nah, ya. di dalam gelombang stasioner ujung bebas, letak perut itu berada pada kelipatan genap. Berarti, dia mengikuti aturan genap 2N x 1 4 lambda karena disini dicari adalah N nya sama dengan 2 berarti gantikan N yang di dalam itu 2 x 2 x 1 4 panjang gelombang hasilnya 4 bagi 4 lambda adalah lambda berarti dari terbuka disini 1 4 ditambah setengah ditambah 1 per 4 lagi oh, letak Perut kedua itu ada di sini. N-nya 2. Karena di sini N-nya 0. Lalu N yang di situ, N-nya 1. Nah, gitu dia urutannya. Jadi, 0, 1, 2. Yang nanti akan di sini, dalam orde, itu menghitungnya begini. Bukan yang 0, 1, 2, 3, 4. Itu adalah urutan. Kalau ini merupakan atributnya sebagai deretannya, atau sebagai tingkatan orde kelipatan yang keberapa n? Lalu, kalau ditanya lagi, tentukan letak simpul di sini. Ada enam simpul. Oke, kita cari yang simpul keempat. Nah, letak simpul pada gelombang stasioner, ujung bebas ini mengikuti kelipatan ganjil. Berarti gantikan n-nya itu dengan angka 4. Berarti 2 x 4 ditambah 1 x 1 4 panjang gelombang. 8 x 1, 1 per 4 lambda diperoleh 9 per 4 panjang gelombang. Jadi ada 9 titik perut dulu yang dilewati, yang dibagi 1 4 panjang gelombang. Berarti, pada simpul keempat ini melewati 9 titik perut dihitung dari awal. Apakah demikian? Nah, satu, dua, satu, dua. Dia dibagi seperempat, seperempat, satu, dua, tiga, empat, lima. 67890 oh, jadi di sini letak simpul keempat. Di sini simpul keempat itu. Ini simpul ke-1, simpul ke-2, simpul ke-3. Atau ini simpul ke-0. 0 1 2 3 4. Nah, kalau ini simpulnya ke-1, berarti ini adalah simpul ke-5. Namun kalau ini dihitung sebagai simpul ke nol Berarti ini simbol ke-1, simbol kedua, 2 simpul ke-3, dan simpul keempat. Memang agak membingungkan dalam mengatur urut-urutan tersebut, namun cara yang paling mudah adalah Anda masukkan N ini ke dalam pola tersebut. Lalu Anda bisa menghitung eh, di mana posisi 9 perempatnya. Apa benar ini 9 perempat? 9 perempat itu berapanya lambda? E, kalau 1 lambda itu berarti kan 4 perempat Berarti dia melewati 2 lambda dulu Ini 1 lambda lewat Berarti di sini Nah, itu 8 Ini yang 9 nya Itu maksudnya Jadi dia melewati 9 bagian perempatan wow. 9, 9 bagian, bagian perempatan bagian Nah ini akan nah, dipahami, dipahami terus-menerus Jika bantuan, anda, anda, anda terus, -terus berlatih. berlatih Baik kita, Baik, kita ulang. ulang Jadi hari ini Anda mempelajari tentang gelombang stasioner Pada bagian ujung terikat dan pada bagian ujung terbuka Menentukan letak perut dan letak simpul Serta bagaimana Anda menentukan fungsi gelombangnya Perhatikan kalau ujung terikat seperti ini persamaannya Kalau ujungnya terbuka. Seperti yang di kotak ini. Persamaan yang digunakan. Nah, demikian pelajaran untuk hari ini. Mengenai gelombang stasioner. Ujung terbuka dan ujung tertutup. Ujung tertutup, nama lainnya ujung terikat. Dan ujung terbuka, nama lainnya ujung bebas. Kita lanjutkan nanti untuk... Uh, gelombang Terikat pada dawai Dan untuk pipa Ordana Sekian, sekian, sekian.